Baiklah, persahabat kalian dimanapun kalian berada. Untuk menemani santai malam kalian saat ini, tentunya Bang Mina akan memberikan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilan. Kita keunggulan pertama, persahabat ya, Alhamdulillah. Tentunya kita mendapatkan kabar bahagia ya. Untuk single terbaru Lesti Kejora ini sudah mencapai 37 viewers dan tentunya menduduki di trending nomor satu ini luar biasa persahabat ya berkat kekompakan dan kesulitan kita tentunya selalu mendukung untuk karya-karya dari idola kesayangan kita persahabat ya mudah-mudahan bisa selalu booming dan konsisten persahabat ya di trending nomor satu kita tentunya semangat kita selalu dukung buat idola kesayangan kita Postingan tersebut juga telah di-post kembali oleh akun Instagram Irnawati Angelon16 yang mana sebuah kalimat caption dituliskan, Alhamdulillah nggak sia-sia semangat terus kita naikin viewers 5 juta, wow persahabat ya Alhamdulillah tentunya kita pertahankan trending nomor satu persahabat ya gas terus nih tentunya untuk viewersnya, mudah-mudahan bisa mencapai 5 juta viewers persahabat ya. Keunggahan berikutnya kita lihat juga di sini ada hubungan spesial banget nih Ada sebuah percakapan pesan dari Amabel yang Persahabatnya bersama Dede Ales ini Ini cute banget persahabat Di situ kita lihat persahabat ada sebuah pesan dari Dede Ales ini Kepada Amabel, listung mengatakan Pulang sekolah sayang Walah ya sayang insyaallah nanti bunda ikut ya nadu Persahabatnya cute banget nih dijawab Oleh Amabel Pak sahabat, ya ini foto kemarin bunda, sehat selalu ya, see you soon katanya ya Langsung ada jawaban lagi dari Dedek Lesti Iya sayang kamu juga sehat-sehat salam untuk mamanya nih, aduh cute banget Pak ya, langsung dituliskan aja nih Dalam sebuah caption Pak ya, mama Ed Maharani dapat salam dari bundaku yang cantik Ed Lesti Kejora Wow luar biasa banget Pak sahabat ya, mudah-mudahan tentunya mereka bisa Uh, selalu bertengger bersahabat ya mudah-mudahan kita doakan saja buat hubungan mereka selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan untuk selanjutnya bersahabat kita lihat juga di sini ada unggahan yang mana tentunya info langsung dari Rizky Bilar. Yang mana menginfokan bahwa Rizky Bilar di sini akan hadir di Indosiar, sahabat ya jangan ketinggalan juga lidah malam ini di Indosiar pukul 20.30 itulah tentunya caption info yang dituliskan oleh Bang Bilar, masabat ya di akun Instagram pribadinya. Sulit pastikan bahwa Rizky Bilar akan tampil di Indosiar bareng si cantik dari Oles di Gejorang. Berikutnya kita lihat juga ada info bahagia dari Harsiwi Harsywi, sahabat ya. Kita lihat aja nih dunggahan terbarunya Ibu Arsini mengunggah sebuah postingan info juga Buat kita semua para fans Yang mana tentunya menginfokan ini info resmi langsung Bahwa top 16 grup 1 malam hari ini Akan kembali dihadirkan Bersahabat ya Harisot Sony Disini ada sebuah kalimat keil sempanjang Yang dituliskan oleh Bu Harsimi Yang mana tentunya Kita akan mendapatkan kebahagiaan Dari idola kita Lesti dan Rizky pilar Bersahabat ya kita lihat aja di caption yang dituliskan jadi malam ini kita dapat melihat siapa duta provinsi yang akan tersenggol dari panggung lidah 2021 dan tidak berhasil lolos ke top 12 di malam ini tentunya Reza Song adalah tributu legendaris yang juga salah satu juri kita yaitu Bunda Rita Sugiyarto Duh, sahabat juri malam hari ini ada Reza Zakaria akan diapit oleh wanita-wanita cantik nih persahabat ya Yaitu Maeswa ya, so, Ima, Bunda Inul, Dede Lesti Kejora Dan fashion guru ada Diana Putri persahabat ya Yang selalu tanya Mae dan calon pengantin harus nonton ya Tuh persahabat ya yang nunggu calon pengantin wajib nonton malam hari ini Dan akan ada peristiwa besar kata Tuharswi ya, persahabat ya Di Libra malam hari ini Tentunya ada launching single terbaru Dedek Lesti Kejora bawa aku ke penghulu Nah kemungkinan besar Dedek Lesti Kejora bersama Kak Rizky Bilar Wow para sahabat ya yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul juga Akan mengumumkan sesuatu apakah itu? Wow tonton terus ya Kanselida 2021 siap-siap baper hehe tuh info langsung dari Bu Harsiwi yang mana Lesti dan Rizky Bilar akan mengumumkan sesuatu yang tentunya belum terjadi persahabat ya Mudah-mudahan sesuatu itu adalah lamaran dan resepsi pernikahan mereka persahabat ya doakan saling terbaik Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan kejutan bahagia dan kejutan vitamin dari Lesti dan Rizky Bilar dan ke kabar berikutnya, persahabat, yang mana tentunya ini ada kabar bahagia juga dari Abi Ramzi, persahabat ya Yang mana tentunya Abi Ramzi ketika di part 2 integrasi Adis Gilang, persahabat Kita lihat ini tentunya menunjukkan bahwa Abi Ramzi adalah tentunya sosok inspirasi juga buat hubungan Lesti dan Rizky pilar Yang selalu mengingatkan, yang selalu menegur, persahabat ya untuk Leslie Kejora ini luar biasa banget Abang Ramzi Tentunya selalu Memberikan nasihat kepada Dede Lesti Kejora Yang mana Abi Ramzi bilang Jangan sampai banyak mantan Kalau ini sudah tepat Tentunya langsungkan aja Wow para sahabat, ini luar biasa banget Mudah-mudahan niat baik ajat baik dari Lesti Kejora Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran Dan kebahagiaan tentunya dan mudah-mudahan juga persahabat ya, siap-siap tentunya malam hari ini kita mendapatkan kejutan vitamin full. Jangan sampai tidur dulu nih persahabat ya, siap-siap pegadang, -siap siapkan cemilan kalian untuk menyaksikan idola kesayangan kita. Mungkin ini informasi di malam hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bang menurut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.